Ini adalah kemarahanku kepada leluhur bajinganku yang telah berani mengorbankan orang yang ku sayangi, Popo, Akong, dan lain-lain. Anda tahu resikonya pesuguan Gunung Kawih itu memakan korban. Anaknya dikorbankan menjadi bodoh. Akongku dibuat bodoh karena mereka memang bodoh. Kalian sungguh kelewatan lebih dari seorang binatang untuk keluarga besar akong pekong jangan sok kuasa jim bakinan kije bakinan lakim kau akan nyesal untuk keluarga besar akong pekong jangan sok kuasa jim bakinan kije bakinan lakim Kau akan menyesal Lakce Kau akan menyesal Dan kepada semua keluarga besar Aku sangat marah Pada kalian Dan kepada kelenteng, Teng Itu umat anda Satu ajaran dan anda Satu marga dengan anda Dengan radio sedekat itu Kenapa anda Tidak bisa mencerganya Aku sangat marah dengan ketidakadilan ini. Hukum karma itu akan berjalan. Hukum sebab akibat akan berjalan. Apapun resikonya akan ku makan. Aku sangat marah dengan ketidakadilan ini. Hukum karma itu akan berjalan. Hukum sebab akibat akan berjalan. Apapun resikonya akan ku makan. Aku sangat dendam pada mereka. Misi hidupku adalah membalas ini. Sekarang yang kalian hadapi adalah manusia intelektual tinggi, bukan dibodohi kalian. Aku hanya mencari jalan halus biar aman dari hukum negara Indonesia ingat itu aku akan datang membuat penderitaan pada anda semua leluhur bajingan ini urusan pribadiku Urusan sangat pribadiku, dendam pribadiku sendiri, dan peringatan untuk semua pemerintahan di Indonesia. Kenapa Anda tidak bergerak, tidak mengurus persugihan Gunung Kawi, Hayang Sugo, dan Jugo? Tutupilah sebelum banyak korban terjadi banyak yang seperti diriku banyak yang seperti diriku pasti sangat-sangat banyak apakah Anda diam saja pemerintah itu tugas Anda melindungi lakyat kecil itu tugas Anda melindungi rakyat kecil itu tugas Anda Melindungi lakyat kecil